Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik bu. Baik bu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum kita akan melakukan kegiatan apa? Belum bu. Entah dulu. Entah dulu. Nah di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan teknik psikodrama Nah sebelumnya, nah sebelum kita mulai untuk kelancaran kita Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Apakah di sini ada yang bisa memimpin doa? Saya bu Ya silahkan Ya baik teman-teman uh, Alangkah -teman. uh, lebih baiknya sebelum kegiatan hari ini kita mulai Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Menurut uh, kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Ya berdoa selesai Sudah Bu Sudah ya. Di sini apakah sudah ada yang kenal Ibu belum? Belum. belum Bu. Belum, Oke, okay, baik. Perkenalkan nama Ibu Fatita Koria. Ibu sedang berkuliah di Universitas Indraprasta PGRI dengan prodi Bimbingan dan Konseling. Ibu biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Kori. Ibu tinggal di Jalan Condet, Jakarta Timur. Ada yang, ingin tanyakan, ada yang ingin tanyakan lagi mengenai ibu tidak bu Tidak Bu. oke selanjutnya siapa yang mau kenal, memperkenalkan diri dulu silahkan saya bu iya silahkan siapa itu incat ya perkenalkan uh, teman-teman uh, nama saya Bicara saya tinggal di Bogor, uh, lebih tepatnya di daerah Cibinong. Hobi saya itu tidur, Bu. Kok hobinya tidur ya? <tik> <tik> Oke, okay, coba lagi. Saya, Bu, ya okay, silahkan. Uh, nama saya Novia Dwi Cahyani Saya tinggal di uh, Cipayu. Kalau saya nonton film, Bu. Nonton film apa tuh, Novia? Nonton film drama sama kayak film-film uh, action gitu, Bu. Superhero. Yeah. Oke, okay, baik. Terima kasih ya, Novia. Oh, ya. Oke, okay, selanjutnya siapa lagi? Okay. Saya, Bu. Oke, okay, Nama saya saya tinggal di Cijantung, hobi saya nonton film. Nonton film. Sama ya kayak Novia ya. Iya, sama. Oke, ya, selanjutnya. Siapa lagi selanjutnya? Saya, Bu. Ya, siapa dulu tuh? saya dulu Jalata ya, aja, Bu, dulu. Iya, boleh. Perkenalkan <tuh> nama saya Jalta Silviana, saya tinggal di Jakarta Selatan. Hobi saya bersepeda, Bu. oke hmm, oke, okay, okay, baik baik. Ya, selanjutnya tadi Ega. Perkenalkan nama saya Gemala Orni Putri, saya tinggal di jarang Hobi saya makan, Bu. si ya, makan ya. <tuh> oke, <Okay>, selanjutnya. <tuh> saya Bu Ya, silakan. Nama saya Suci Sartika Putri. Saya tinggal di Jakarta Timur. Hobi saya membaca. Membaca apa tuh? Novel atau apa gitu? Membaca novel, hmm, Oke, okay. Selanjutnya siapa lagi? Heyo. Saya, Bu. Saya silahkan. Bu. Ada happy aja. Ya, perkenalkan nama saya Dinda. Saya tinggal di Bubur. Bu. Uh, misalnya olahraga Bu olahraga ya olahraganya tuh olahraga apa gitu uh, hari doang sih bu paling nggak yang aneh-aneh gimana-gimana gitu Oh gitu ya terima kasih ya Happy ya selanjutnya siapa lagi, siapa lagi? Siapa lagi? Ya, bu. ya silahkan Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ratu Tasya Sifanissa Saya tinggal di Jakarta Timur Hobi saya Kulineran Terima kasih Oh iya, sama-sama ya selanjutnya siapa lagi? Del, Del. saya Budi. Iya, silakan Siti Perkenalkan nama saya Siti Aisyah Saya tinggal di Depok Hobi saya foto-foto bu foto-foto ya ya udah silahkan oke. siapa lagi Saya Bu Perkenalkan nama saya Nur Fatimah saya tinggal di Cengkareng, Jakarta Barat hobi saya membaca hobinya sama ya dengan suci Iya Bu selanjutnya siapa lagi yang belum saya Bu oke boleh perkenalkan nama saya ki nanti uh, saya tinggal di cibubur hobi saya tidur bu. Hobinya sama ya dengan mas richard. Ya siapa lagi yang belum silahkan. Apa udah semua? Sudah semua bu sepertinya. Oh sudah semua oke okay, Sepertinya sudah bu. Oke. Okay, okay. okay. Nah kita kan di sini sudah perkenalan nih bagaimana kalau kita menambah keakrapan dengan bermain game Game-nya itu berkonsentrasi jadi eh, nanti ibu akan praktekkan kayak misalkan ibu akan memegang anggota tubuh Kayak misalkan ibu nanti memegang kuping eh telinga tapi ibu nggak megang telinga ibu megang dagu gitu bisa dipahami Uh, Ayo kita harus ikutin itu sesuai ucapan ibu atau sesuai yang ibu pegang. Eh uh, kan ini bermain konsentrasi ya. Jadi konsentrasi kalian aja. Kalau misalkan ibu megang telinga tapi ibu megang dagu, kalian harus megang telinga, jangan ikutin ibu. Artinya harus harus apa yang ibu, -ibu ucapkan ya, Bu? Iya. Yeah. Oke, okay, bisa dimulai. Bisa, Bu. Oke, okay. ibu oh. pegang mata, hmm? pegang, pegang... Bibir. bibir, pegang hidung, hidung. oke okay, baik sudah agak konsentrasi ya Nah, sebelumnya di sini ada yang udah tahu belum, bimbingan kelompok itu apa? Saya, Bu. Boleh silakan si Tensya. Menurut saya, bimbingan kelompok itu suatu kegiatan kelompok, di mana pemimpin kelompok menyediakan informasi dan mengarahkan ke diskusi untuk mencapai tujuan bersama. Oke, okay, baik. Ada lagi yang lain mau menambahkan atau menjelaskan juga? Tidak ada ya. Oke, okay. Ibu akan jelaskan sedikit ya. Bimbingan kelompok itu adalah bimbingan uh, adalah layanan bimbingan kelompok yang di diberikan dalam suasana kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan langkah-langkah bersama dengan menangani permasalahan yang dibahas di dalam kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok ini, Ibu akan menjadi uh, pemimpin kelompok yang di mana Ibu uh, memimpin jalannya kegiatan kali ini. Dengan uh, dan untuk kalian nantinya akan menjadi Ibu akan menjadi anggota kelompok yang di mana nantinya akan memainkan peran Nah peran ini akan ada tim pengamat Dan juga e, Ibu akan menjelaskan Nah selanjutnya e, Ibu akan menjelaskan e, Beberapa asas Yang pertama Ada asas e, kerahasiaan Yang dimana asas kerahasiaan ini Akan menyimpan Dan merahasiakan informasi yang sedang kita bahas dalam kelompok kali ini terutama hal-hal yang tidak dapat orang lain ketahui lalu ada asas keterbukaan di mana para anggota bebas eh, bebas dan terbuka untuk mengemukakan pendapat ide atau saran tentang apa saja yang kita rasakan dan pikirkan tanpa adanya rasa ragu dan malu-malu selanjutnya ada asas kesukarelaan di mana anggota dapat menampilkan diri secara spontan, malu atau tidak dipaksa oleh teman atau pemimpin kelompok. Selanjutnya yang keempat ada asas kenormatifan. Yang di mana semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku eh, dan dan kebiasaan. Bisa dipahami sampai sini? Apa Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai asas? Tidak ya, Bu. Bu, baik. Bisa dipahami, Bu. Oke. Okay. Kali ini kita akan membahas tentang mengatasi ketidakpercayaan diri atas keadaan fisik dengan menggunakan teknik psikodrama. Nah, apakah sudah ada yang pernah melakukan teknik psikodrama di sini? Belum. Nah, di sini gue akan menjelaskan sedikit mengenai psikodrama. Psikodrama adalah suatu teknik yang dilakukan dengan peran untuk membantu klien yang mengalami tekanan-tekanan dalam jiwa. Dengan cara drama... Klien bisa melupakan perasaan-perasaan dengan akting. Nah, nanti ibu akan memberikan naskah siapa-siapa saja yang akan bermain peran Nah, nanti ada tim pengamat dan tim moderator juga di situ Tim pengamat itu adalah menyimpulkan hasil dari maksud permainan yang sudah kita lakukan Oleh anggota kelompok yang bermain tadi bisa dipahami sampai sini? Bisa Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ketidakpercayaan diri atas keadaan fisik. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah di sini ada yang eh, pernah mengalami rasa insecure atau sedang mengalami hal itu? Pernah Bu? Jadi saya sendiri tidak, Bu. Pernah. Coba boleh tolong diceritakan sedikit. Siapa yang mau menceritakan tentang insecure yang dialaminya? Saya, Bu, kalau misalkan lagi kayak ada tumbuh jerawat gitu, kayak nggak percaya diri gitu. Insecure. Oh, kamu insecure karena lagi sedang berjerawat ya mukanya ya? iya Iya, Bu. Hmm. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, okay. okay, ibu di sini akan menjelaskan sedikit tentang ke ketidakpercayaan diri ya. Nah, yang pertama ibu akan menjelaskan ketidakpercayaan diri itu apa. Kepercayaan diri itu yaitu merupakan salah satu komponen dari kepercayaan kepribadian keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Tidak dipengaruhi oleh orang lain berarti dari pemikiran kita sendiri, jadi kepercayaan itu uh, yang membangun diri kita sendiri agar terlihat dan lebih percaya diri. Nah, di sini ibu uh, akan ketidakpercayaan diri yang terlalu berlarut dan berlebihan akan membuat diri kita menjadi down dan dalam. Uh, dan juga bisa mengakibatkan mental kita tuh jadi nggak baik-baik saja, akibat rasa ketidakpercayaan diri terhadap diri kita sendiri. Nah, di sini ibu akan memberikan tips nih buat kalian semua untuk mengatasi rasa ketidakpercayaan diri. Nah, yang pertama ada membangun pola pikir yang positif, di mana kita membangun, Membangun ini yang selalu membuat pikiran kita positif. Jadi kita harus membangun uh, pemikiran positif-positif aja gitu. Jangan berpikiran yang negatif-negatif tentang diri kita. Yang kedua, menarik kekurangan dan kelebihan. Dan yang tiga, pada fokus pada langkah atau perbuatan kecil. Misalkan kita harus uh, selalu berpikir positif pada hal-hal kecil aja gitu loh agar kita juga bisa menerima keadaan kita sendiri biar lebih uh, mempunyai pemikiran yang selalu positif lah ya lalu yang keempat uh, yakin dengan kemampuan yang kita miliki jadi kita sebagai orang yang tidak memiliki rasa kepercayaan diri itu harus bisa menjadikan diri kita sendiri sebagaimana Menjadi diri sendiri aja gitu, jangan pernah menjadi orang lain, karena kan banyak tuh e, apa ya, orang lain mendengarkan perkataan orang lain. Kayak e, lo bisa gak sih jadi diri lo sendiri, jadi orang lain gitu gak usah jadi diri sendiri Oke, jadi. gitu. Jadi kita tuh harus jadilah diri kita sendiri agar terlihat percaya diri aja gitu. Dan yang terakhir, cintai diri kita sendiri. Sebelum kita mencintai orang lain, lebih baiknya kita mencintai diri kita sendiri karena apa? Karena dalam kita mencintai diri kita sendiri kita bisa uh, menumbuhkan rasa kepositifan kita terhadap orang lain yang kita cintai nah dari sini ada yang ingin ditanyakan tidak ada Bu Oke kita lanjut tidak, masuk bu. bu Oke sudah jelas Bu Alak. teknik psikodrama ya Yang nantinya ibu sudah memberikan naskah psikodrama melalui grup WA ya Dan siapa-siapa saja yang akan memainkan peran Jadi ada moderator dan pengamat yang sudah ibu siapkan Ibu akan memberikan sedikit waktu kepada kalian untuk memahami naskah tersebut yang sudah ibu kirimkan melalui grup WA sudah dipahami sudah ibu sudah siap, bu baik ibu akan e, menunjuk siapa-siapa saja untuk bermain peran apakah kalian semua sudah siap siap bu siap bu siap bu eh yang pertama pemainnya ada Ega sebagai narator pemain selanjutnya ada Suci sebagai guru biasa Imeh, eh Fatimah sebagai guru BK Tasya sebagai Tina Rishad sebagai Tono Delta sebagai Dana Dan sisa yang lain menyimpulkan Baik Bu Baik Bu Oke Bu ya. Baik Bu Oke bisa dimulai Silahkan Pada suatu hari di jam sekolah awal masuk kelas 2 SMA wali kelas yang sebelumnya telah memberikan informasi kepada wali kelas 2 yang sekarang bahwa Tina, Tono, Dana, dan Tiara memiliki sifat yang jelas terlihat berbeda sekali dibandingkan dengan siswa lainnya Seiring berjalannya waktu Wali kelas bersadar dan melihat keadaan yang benar-benar memilukan terhadap tina, tono, dan dana Terutama keadaan tina dan tono Mereka terlihat sekali bisa menerima dirinya atau fisiknya yang mereka rasa kurang sempurna Dapat terlihat dari sifat yang pendiam. Namun sebenarnya mereka memiliki potensi yang positif jika mereka bisa mengatasi keadaan ini Beda halnya dengan dana yang selalu nakal di kelas dan tidak bisa menghargai orang lain. Dia selalu senang mengejik Tina dan Tono yang sangat mempengaruhi keadaan fisikis Tina dan Tono. Namun sosok yang benar-benar peduli terhadap Tina dan Tono yang selalu memberikan semangat dan membangkitkan kepercayaan mereka yaitu Tiara. Bel pun berbunyi memasuki kelas pelajaran tempat duduk berbentuk letter U Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Baiklah anak-anak marilah pelajaran kita mulai sesuai dengan pelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia namun sebelum itu ibu ingin para siswa untuk mengenalkan diri ada pepatah bahwa tak kenal makata sayang. Oleh karena itu, ibu minta agar para siswa mengenalkan dirinya masing-masing maju di depan kelas. Baik Hei, ibu. Dana, silahkan maju ke depan dan perkenalkan diri kamu. Dana, Dana. Dana, siapa? Ya, jadi si Dana ini mungkin di saya dengan percaya diri. Terus ibunya langsung uh, langsung manggil Tina. Tina, silakan maju ke depan. Gitu. Bukannya oh, itu bukan perkenalan mata gua gue perkenalan aja. Jadi enggak terlalu ini. Si Dananya perkenalan dulu nanti ibunya Tapi nanti dia PD iya. banget gitu kayaknya perkenalan dirinya Iya makanya si Dananya perkenalan diri aja Ya udah ya, ayo Ulang-ulang dari Suci ngomong, Dana silahkan Oke okay. Dana, silahkan maju ke depan dan perkenalkan diri kamu Halo semuanya, perkenalkan nama saya, nama saya Dana Selanjutnya, Tina, silakan maju ke depan. Saya bernama Tina. Oh, tak kirain, Mbak, ada. Dana, tolong hargai temanmu yang di depannya. Silahkan Tina, kembali ke tempat dudukmu untuk Dana, Ibu minta agar menjaga sikap dan menghargai temanmu. Selanjutnya, Ibu panggil Tono untuk memperkenalkan diri. Uh, nama saya Ono. <laughs> ono maksudnya Ono Tompolo Gede gitu ya? Maksud saya nama nama aku itu Tono Kawan-kawan. Dana, sudah berapa kali Ibu bilang agar kamu menghargai temanmu yang di depan? Baiklah, ya, Tono. Terima kasih perkenalannya. Silahkan duduk kembali. Setelah guru memanggil semuanya, beberapa lama kemudian bel istirahat berbunyi. Saat jam istirahat, siswa-siswa pun keluar. Tetapi tidak untuk Tina, Tono, dan Dana. Karena ibu guru memanggilnya sebentar agar mereka masuk ke ruang BK. Di sana guru BK pun sudah siap karena sebelumnya sudah diberikan informasi oleh guru wali kelas untuk mengatasi masalah ini. Tina, Tono, dan Dana memasuki ruang dan mengucapkan salam saat memasuki ruangan. Salam saat... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kami ke sini datang karena di guru wali kelas. Sebenarnya ada apa ya, Bu? Silakan duduk ya. Memang sengaja wali kelas memanggil kalian ke sini. Sebab sudah lama juga sebenarnya kalian diperhatikan oleh guru-guru membimbing kalian selama jam pelajaran. Ibu hanya ingin kalian memperbaiki sikap yang masih kurang dan membuat kepercayaan diri menjadi tumbuh berkembang. Maksudnya, Bu? Iya, Dana. Maksudnya, ibu itu adalah bisa merubah sikapmu yang terlalu makna Apalagi kamu seorang wanita. Mana mungkin wajibat dan sikapnya seperti itu. Tidak, per, di, tidak diperhatikan. Sering mengolok-ngolok teman dan lain sebagainya. Terus, saya dan Tono salah apa ya, Bu? Sampai sampai Ibu mengesahi dan Tono. Kamu dan Tono memang tidak salah apa-apa. Tapi Ibu ingin kalian berdua yang pendiam dan malu-malu itu bisa dirubah tentunya juga untuk kebaikan kalian berdua. Sekarang Ibu ingin tahu sebenarnya apa yang membuat kalian seperti ini? Duh saya bingung, Bu, harus menjelaskan bagaimana ke Ibu. Kalau saya boleh jujur, Bu, sebenarnya saya tidak percaya diri dengan postur tubuh, tubuh saya yang genit ini. Saya selalu diejek oleh teman-teman. Saya pun menjadi minder dan tidak percaya diri. Benar, Bu, kata Tina. Selama ini saya juga merasakan hal yang sama. Bahwa saya sangat kurang percaya diri dan malu terhadap wajah saya karena adanya tompel yang membuat saya selalu diajik teman-teman. Saya terus merasa minder. Yang semakin hari terus meningkat. Dan saya sadar ini mempengaruhi dalam proses belajar saya. Hmm, jadi itu. Sebenarnya hal itu tidak begitu logis menurut ibu. Harusnya dengan hal ini. Jangan dijadikan pukulan di hati kalian Sehingga kalian cenderung menutup diri Dan menjadi pendiam Akan tetapi Lebih berguna lagi Jika ketika kalian diecek teman-teman kalian Balaslah dengan senyuman dan berpikir Bahwa semua makhluk ciptaan Allah Adalah ciptaan yang paling sempurna Dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing Di setiap makhluknya Percayalah bahwa Allah menciptakan sedemikian, sedemikian rupa agar kalian bisa menjadi orang yang lebih mulia dan bisa mendapat teman yang banyak dengan cara kalian sendiri. Apalagi ibu lihat prestasi kalian yang sangat bagus di kelas. Bisa menjadi acuan kalian untuk membuktikan diri kepada teman-teman. Jadi, dekat, dekatilah dan berbaik hatilah kepada temanmu. Tapi, Bu, saya takut jika saya mendekati, saya mereka justru malah menghindar. Iya, Bu. Benar apa yang dikatakan Tina? Bagaimana denganmu, Tina? Apakah kamu juga akan mencobanya? Baik, Bu. Saya akan mencobanya. Nah, dengan sedikit. Dengan, nah, begitu dong Tina, Tono. Kalian harus bisa support dirimu sendiri. Maafkan saya Tina, Tono. Ternyata apa yang kamu pikul selama ini di hati kalian seperti itu. Apa jadinya jika aku yang merasakan hal ini seperti kalian berdua? Tentunya saya akan merasa malu dan tidak, tidak percaya diri tentunya. Baguslah, Dana. Kamu sudah menyadari apa kesalahanmu tanpa ibu menjelaskan lebih lanjut kepada kamu. Iya, Dana. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, dana. Memang kenyataannya kita seperti ini. Baiklah, Bu, kita akan mencoba saran-saran yang Ibu berikan kepada kami, dan kami berterima kasih atas saran-saran Ibu. Baiklah, kalau begitu, bagaimana perasaan Tina sekarang? Hmm, Alhamdulillah. Saya merasa sedikit lega karena bisa menyatakan rasa yang telah nama saya pendam dan menghantui saya selama ini. Syukurlah. Lalu bagaimana dengan kamu yang kamu tono sekarang rasakan? Ya, jadi saya merasa le lebih lega, Bu. Menjadi tumbuh rasa percaya diri dan memang saya tidak boleh berlarut-larut dalam minder saya selama ini. Terus bagaimana dengan Dana? Ya, saya akui, Bu, bahwa saya benar-benar salah selama ini. Saya merasa seperti orang tidak punya perasaan selama ini, juga saya tidak bisa menghargai orang lain. Apalagi dengan Tina dan Sonia yang telah maafkan kesalahanku dengan seikhlas itu. Alhamdulillah, semoga kalian menjadi teman yang akrab, baik saling membantu, tentunya saling menghargai orang lain. Tina dan Tono agar tidak minder lagi kepada teman-teman nih, teman-teman ya. Karena semua tergantung apa yang kalian pikirkan dan kalianlah yang bisa menyelesaikan dan juga kalianlah yang mengerti diri kalian sendiri. Sudah selesai, sudah Bu. Sudah Bu, sudah Bu. Sudah dibersihkan untuk tim pengamat, saya Bu. Ya, silahkan happy dinda. Ya, kalau dari saya, uh, sebenarnya apa yang dilakuin dana itu kan sangat fatal, ya Bu akibatnya untuk jadi tadi, uh, bu, yang, tono ya, Bu. Tapi iya, ada yang tersebut, jadi, tersebut. itu apa? yang, yang tepat dan cepat juga jadi juga berlarut juga, berlarut juga masalahnya gitu. mm -hmm. dan bisa lihat itu aja dari okay, bagus happy dinda ayo silahkan yang lain saya bu, saya, bu. <tik> dulu saya dulu bu kesimpulan dari saya yaitu ada Tono yang tidak percaya diri dengan wajah yang bertompel, lalu ada Tina tidak percaya dia dengan badannya gemuk terus ada uh, Dana yang selalu mengolok Tono dan Tina menurut saya Dana itu tidak boleh seperti itu dan Tono itu tidak harus diam saja setiap diolok Dana jadi kesimpulan menurut saya kita sebagai manusia uh, tidak perlu yang namanya uh, tidak percaya diri karena setiap manusia itu pasti ada kekurangan. Untuk Tony dan Tina seharusnya jadilah manusia yang percaya diri dengan apa adanya. Itu Bu kesimpulan saya. Terima kasih Saya <gifat> silakan tadi Febriana. Ya, menurut saya apa yang dilakukan Danu itu salah Bu karena rasa percaya, rasa ketidakpercayaan diri dari Tina dan Toni. Uh, itu membuat dirinya tidak nyaman. Dengan dana berlaku seperti itu, dengan menonoh jadi merasa uh, semakin tidak percaya diri. So, menurut saya, seharusnya kita sebagai sesama manusia harus saling menghargai dengan apapun dan bagaimanapun uh, fisik yang telah diberikan oleh Tuhan. Seperti bu Ayo, silakan ada yang lain. Terima kasih ya, Febriana. Kinan, Bu. silakan satu-satu dulu. Jadi, uh, dari drama yang diperankan tadi, ada tiga orang siswa yang mengalami permasalahan. Dua diantaranya itu mengalami ketidakpercayaan diri. Yang perempuan ini merasa keadaan fisiknya itu gendut Dan untuk laki-lakinya itu uh, Ia tidak percaya diri karena wajahnya yang ada tompelnya Kemudian satu temannya ini yang bernama Dana Ia mengejek terus temannya sehingga temannya itu merasa dirinya kurang percaya diri Seharusnya ya uh, Dana tidak boleh mengejek temannya itu Karena akan menjatuhkan mental diri temannya sehingga membuat temannya itu menambah rasa tidak percaya diri yang lebih Padahal kan di setiap manusia pasti ada kelebihan dan kekurangannya Mungkin temannya ini yang bernama Tina dan Tono fisiknya kurang Tetapi dia memiliki kecerdasan yang berbeda dari temannya Kemudian alangkah baiknya Tina dan Tono harus menghiraukan perkataan temannya ini yang mengejek fisiknya Walaupun keadaan fisiknya itu tidak bagus Tapi mereka punya pikiran yang cerdas Maka dari itu seharusnya tidak boleh minder Tunjukkan ke seseorang Walaupun dengan keadaan fisik yang kurang Tetapi kita punya kecerdasan yang tidak banyak dimiliki orang Terima kasih Bu Iya terima kasih juga Siti Aisyah Siapa lagi tadi tuh yang mau menyimpulkan Inami Bu Iya sebenarnya Baik, jadi menurut pendapat di sini ada tiga orang siswa Dan dua orang siswanya itu yang selalu diajak-ajak oleh Dana Nah, yang Tono dan Tina itu memiliki kekurangan Yang, yang Tono itu memiliki tongkel di wajah Dan Tina memiliki uh, postur tubuh yang gendut uh, Terus, dan Dana itu sering sekali mengolok-ngolok uh, mereka berdua bu di dalam kelas Uh, menurut Kinan, uh, perbuatan dana itu tidak baik, ya Bu, uh, karena itu akan membuat psikis uh, Tono dan Tina terganggu. Bu, itu sangat berbahaya sekali. Terus, habis kayak gitu, untuk Tono dan Tina itu kan memiliki ketidakpercayaan diri, ya Bu? Ya, nah, terus habis kayak gitu, uh, mereka berdua itu selalu diolok-olok tetapi mereka berdua itu diem Bu, sebaiknya mereka juga harus melawan Bu, bukan bukan arti melawan juga mengolok-olok bukan, tapi meng melawan untuk kebaikan mereka sendiri gitu, jadi tidak usah diem dan tidak usah takut seperti itu Bu oke terima kasih ya Kinan, ada lagi yang lain? saya Bu silahkan Maaf ya Bu, saya nggak on kamera soalnya sinyal saya jelek. Ya, tidak apa-apa. Uh, jadi di sini uh, kesimpulannya yang saya tadi amati itu, jadi itu ada dua, ada dua siswa yang memiliki rasa kurang percaya diri karena keadaan fisiknya. Yang pertama Tina yang fisiknya gendut, yang kedua Tono yang nggak percaya diri. <tuh> karena mukanya yang bertompel dan di sini juga ada siswa yang hobinya tuh kayak ng ngejek ya termasuk siswa yang nakal lalu jadi menurut kesimpulannya eh le, ya? mm, lebih baik kayak mensyukuri apa yang ada yang telah yang yang yang yang Tuhan berikan gitu dan buat siswa yang nakal itu kayak si Dana lebih baik maksudnya tuh kurangin sifat kayak gitu kan mental orang beda-beda itu sih Bu yang saya ambil kurang lebihnya mohon maaf terima kasih ya, terima kasih Adik udah semua atau ada yang lain masih ada kalau sudah seperti, tidak ada bu, lagi seperti sudah semua bu kalau sudah tidak ada lagi ibu mau tanya nih kesan dan pesan dari kegiatan kita kali ini apa ada yang mau menyampaikan saya bu silahkan mas Richard. Uh, kalau pesan dan pesan saya mungkin uh, dari pertemuan yang dibahas pada pertemuan hari ini di mana kita harus lebih menghargai seseorang uh, kita tidak boleh merendahkan seseorang lalu di sisi lain juga kita tidak harus merasa terlalu rendah diri atau insecure terhadap diri sendiri ke, dikarenakan kita mempunyai kekurangan fisik uh, yang dimana mungkin itu memang terlihat seperti kekurangan tetapi uh, tidak uh, semua semua manusia itu kan diciptakan tidak sempurna ketika ada, ma, ada orang lain yang fisik yang mungkin terlihat sempurna pasti disitu ada kekurangannya jadi Sekalipun kita memiliki kekurangan fisik atau kekurangan yang non-fisik, sebaiknya kita tidak perlu uh, berkecil hati. Yang dimana itu adalah sifat yang uh, tidak baik uh, untuk diri kita sendiri dan mungkin uh, bisa mempengaruhi orang lain juga. ya Jadi kesimpulannya mungkin Uh, kita tetap pede-pede aja untuk menjalani hidup walaupun kita memiliki kekurangan baik itu fisik dan fisik uh, ataupun hal-hal lainnya yang menurut diri kita sendiri itu kekurangan tetapi uh, dipikirkan lagi bahwa orang lain pun memiliki kekurangan walau uh, walaupun di kategori yang berbeda terima kasih bu Ya terima kasih Chat. Mungkin uh, Dari yang lain ada yang mau ditambahkan? Tidak ada. Tidak ada Oke. Dari sini Ibu dapat menyimpulkan Bahwa kegiatan kita kali ini Sudah dapat memahami apa yang sudah ibu sampaikan ya. Nah kita sudah di penghujung kegiatan nih mungkin ada uh, pesanlah untuk orang-orang yang suka membuli secara verbal maupun eh secara verbal yang menyebabkan uh, diri kita tidak percaya diri selalu minder mungkin ada yang mau mungkin saya bu. Boleh, silakan, Ratu Tasya. Uh, mungkin untuk orang-orang nih yang suka membuli orang lain, gitu ya kan? Uh, semoga uh, mereka tidak mempunyai sifat yang seperti itu lagi, karena kalau dibalik keadaannya, apakah dia mau dibully? Oleh orang lain gitu Jadi apa salahnya kita menghargai satu sama lain Kita menghargai perasaan satu sama lain Menghargai perasaan orang lain Karena memang tidak semua mental orang itu kuat Jadi alangkah eh, baiknya kita berteman baik Tanpa harus membuli orang lain Tanpa harus mengejek-ngejek orang lain Jadi Uh, sikap uh, atau uh, sikap atau sifat kita yang suka membuli orang lain itu seharusnya dihilangkan karena itu bisa merugikan diri sendiri dan bisa merugikan orang lain itu bu khawatir nanti jika orang ini yang suka membuli orang lain dia akan mendapatkan karma yang setimpal gitu jadi memang angka baiknya kita menggunakan uh, bahasanya menggunakan mulut untuk dijaga uh, Berbicara dengan yang baik lagi Lisan uh, Yang lebih baik lagi Gitu Bu hmm. Oke okay, terima kasih Ratu Tasya Untuk yang lain Ibu mengucapkan terima kasih Sudah mau berpartisipasi Dalam kegiatan kali ini Alhamdulillah, kegiatan uh, kita kali ini berjalan dengan lancar, tanpa hambatan. Semoga apa yang kita lakukan uh, kepada kegiatan kali ini berdampak positif buat kita semua. Dan Ibu dapat menyimpulkan bahwa ketidakpercayaan diri itu membuat uh, kita tidak nyaman dan menimbulkan rasa tidak kepercayaan diri. Itu yang berlebihan. Semua harus diperlakukan dengan sebaik mungkin. Apa saja uh, Yang kita ambil dari sini Semoga uh, dapat memberikan dampak positif Bagi kita semua Dan diri kita sendiri ya Alhamdulillah Kegiatan kita kali ini Berjalan dengan lancar Semoga uh, pada pertemuan Pada pertemuan kita kali ini dapat uh, Bisa mengambil hal yang positif Oke Ibu tutup ya Sebelum kita akhiri nih Kita berdoa dulu untuk menutup kegiatan kita kali ini pada hari ini berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing silahkan siapa yang mau menutup doa saya lagi bu ya silahkan baik teman-teman sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini langkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai udah selesai. ini. terima kasih ya Richard. Uh, sebelum tutup, Ibu tutup nih eh uh, lebih eh lebih ininya kita bernyanyi sayonara dulu. ayo dimulai. satu dua tiga. Semua oh, saya sampai, sampai berjumpa Ibu tutup ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Terima kasih ibu semuanya.